kepercepatan kedua satu, dua yo sobat dulur, kembali lagi bersama saya di channel Jerry River Kediri Jawa Timur oke? kali ini saya akan tes power dan juga akurasi lebih tepatnya akurasi dari saya menembak sendiri uh, dari senapan BCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, okay. kali ini saya akan menggunakan sasaran tembak dari batu bata yang saya gantung. Tapi batu batanya ini objeknya bergerak ya sampai di dealer. Oke, okay, lanjut saja kita tes akurasi saya dan juga tes power untuk senapan angin Oke, okay, sebelum kita uh, menembak uh, kita panjangkan dulu untuk senapan popornya ini. Oke, tidak lupa, uh, di sini saya menggunakan Mimi Super Doom lagi ya, sabituler dengan ukuran 4,5 mm. Ya, saya masukkan dulu. Satu, dua. Terjadi percobaan pertama lanjut ke percobaan kedua oh ya tidak lupa uh, untuk jarak uh, tembakannya ini yaitu uh, sekitar 10 sampai 15 meter itu percobaan kedua satu dua nah untuk percobaan kedua kemudian lanjut ke percobaan yang terakhir ya sahabat Blur, masih dengan objek yang sama batu bata yang digantung bergerak satu dua nah itu tadi sahabat Blur untuk uji akurasi dan juga uji power dari senapan angin ini oke saya akan coba lihat seperti apa sih hasil dari power senapan angin ini check it out. nah ini ya sahabat bilur untuk hasil dari tembakan saya tadi nah, batu batanya seperti ini kuat ya sahabat bilur untuk membidik atau menembak batu bat bata aja sudah kayak begini oh. Ya seperti itu tadi ya, sahabat bideler yang ada di rumah. Uh, untuk hasil dari tembakan untuk senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus 6 Oke, okay, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share dan subscribe channel Jaya Rifle. Oke, okay, terima kasih. Sekian dan salam bideler.